Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Siripno. Kali ini akan belajar bersama dengan sistem informasi kelas jabatan bagi PNS yang sering disingkat dengan nama Si Kecap. Untuk itu, sebelum kegiatan ini kita mulai, malah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama: Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kegiatan kali ini akan mendapat barokah Amin Bapak Ibu semuanya Dalam PNS sekarang ini ada istilah kelas jabatan Jadi kelas jabatan PNS Badan Kepegawaian Negara BKN Telah meluncurkan program yang namanya PDMASN PDMASN atau kepanjangan dari pemutakhiran data mandiri aparatur sipil negara merupakan sebuah program BKN yang mewajibkan bagi ASN untuk memperbarui data pribadi lewat Maishap BKN. Jadi kelas jabatan dalam pemutakhiran data nanti itu hubungannya dengan myshap BKN jadi BKN telah meluncurkan program PDM ASN untuk tujuannya adalah memperbaiki atau mengupdate data pegawai negeri sipil atau ASN dalam profil ASN di myshap terdapat Dalam profil SNT Mashup tersebut, PNS ini khususnya saya sendiri Ada kolom-kolom yang wajib mengisi atau form pada bagian data pendukung Ada isiannya diantaranya adalah Nomor TASPEN, nik, Nomor KK, Nomor Akte Kelahiran, NPWP, tapera Yang dulunya namanya Taperum, Tabungan Perumahan dan terakhir adalah kelas jabatan Yang ingin kita bahas kali ini adalah bagian uh, di form ASN MySwap Yaitu pada bagian terakhir Yaitu kelas jabatan Ini sebagai contoh uh, Form di MySwap Di profil update data Ada nomor taspen tanggal taspen nomor tabera KPPN kantor pembayaran gaji Dan yang terakhir adalah Kelas jabatan Yang wajib diisi dengan angka Jadi Contohnya ini kelas jabatan Dan isinya angka Nah dari mana toh Angka ini kita peroleh? Nah itulah Kita belajar bersama-sama kali ini Kita sudah mengenal yang namanya Pangkat, golongan Bagi PNS itu sudah biasa tapi bagaimana dengan kelas jabatan? Sudah kenal? Baru kali ini mengenal kelas jabatan Dalam Permen PAN Nomor 39 tahun 2013 dijelaskan bahwa Kelas jabatan Adalah kedudukan Yang menunjukkan tingkat Seorang pegawai negeri Dalam rangkaian susunan Instansi pemerintah Yang meskipun berbeda Dalam hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian jadi kelas jabatan itu sebagai dasar penggajian tujuannya nanti jadi pada dasarnya kelas jabatan ini ditetapkan oleh masing-masing instansi namun BKN telah menyediakan websitenya secara resmi, yang beralamat di https://bkn.id, si atau disebut pula 'si Kejap, Singkatan dari Sistem Informasi Kamus Kelas Jabatan, ini alamatnya. Bagaimana cara mengetahui kelas jabatan PNS? bahwa kita ketahui setelah membuka halaman sekejap, maka akan muncul menu tiga pilihan, bahwa PNS kita itu ada tiga golongan atau tiga jabatan jabatan yang pertama adalah jabatan struktural jabatan yang kedua adalah jabatan fungsional yang ketiga adalah jabatan pelaksana jadi, ada tiga jabatan Jabatan struktural Fungsional Dan pelaksana Masing-masing jabatan ini nanti Untuk mengetahui kelas jabatannya Sudah diberi alamat website Masing-masing Kalau struktural Sekejap struktural Fungsional Juga ini fungsional tertentu Pelaksana Uh, ini linknya jabatan pelaksana sudah ada linknya. Jadi kita mudah untuk mencari kelas jabatan ini. Contoh, sebagai guru yang berpangkat penata muda golongan 3A, maka sebutannya adalah guru pratama. Ini di Permenpan nomor 16 tahun 2009. Karena guru adalah jabatan fungsional, maka yang dibuka adalah kelas kamus jabatan fungsional. Jabatan fungsional tadi berarti guru membukanya di sini. Nah, itu sebagai contoh. Kalau camat, camat membukanya di struktural, kepala bidang itu di struktural administrasi di jabatan pelaksana. jika anda guru berpangkat 3C maka nambah jabatannya adalah guru muda cek kembali pada kamus kelas jabatan nanti, disitu pangkat guru berpangkat 3C kelas jabatannya adalah 9 maka angka 9 inilah yang dimasukkan di dalam uh, input profil myshap untuk mengetahui nomor klaturnya atau nama-nama jabatan, Silahkan di Permenpan 41 tahun 2018. Jadi, guru yang berpangkat 3C guru muda, kelas jabatannya adalah angka 9. Itu. Nanti angka 9 inilah yang dimasukkan dalam profil MySAP. Tadi golongan 3C untuk guru adalah kelas jabatannya 9 Kalau ini guru ahli maja kelas jabatannya adalah angka 11 Jadi berbeda-beda makanya kita mengisinya harus mencari kelas jabatan dulu Baru bisa mengisi angka di sini gitu. Sebelum mencari kelas jabatan Kita harus tahu dulu jenis jabatan bagi PNS itu ini ada tiga jabatan Yang pertama adalah jabatan struktural Contohnya adalah kepala bidang, asisten, camat, UPTD, dan lain-lain Yang kedua, jabatan fungsional Contohnya guru, bidan, dokter, pertanian, dan lain-lain Ada perawat juga Yang ketiga, jabatan pelaksana Contohnya administrasi Administrasi Umum, Pengelola Tata Data, dan Tata Usaha dan lain-lain. Inilah jenis jabatan PNS. Kalau ingin mengetahui lebih lengkapnya, di numerasi pegawai PNS. Gitu. Jadi kita nanti akan mencari jabatan PNS harus mengetahui tiga ini. Yang kita cari siapa? Kalau kita mencari camat ya kita ketik camat. Kalau ingin mencari guru mencari guru, pelaksana juga sesuai dengan jabatannya demikian Sekarang kita praktekkan saja untuk mencari kegiatan eh, jenis jabatan pada PNS Mari kita mulai praktek Mari kita praktek langsung kita buka aplikasi myshap kita ini kebetulan ini yang saya buka milik saya sendiri setelah buka seperti ini kita diwajibkan untuk update atau ubah profil kita klik ubah profil, kemudian kita cek profil kita yang salah atau mungkin yang kurang lengkap. Ini kebetulan sudah saya isi semuanya. Nah, isi Nah yang perlu saya sampaikan yaitu pada bagian akhir ada kelas jabatan. Yang bagian akhir ini terdapat pendukung. Nah, di sini ada kelas jabatan kelas jabatan ini wajib kita isi dengan angka Lah angka ini kita peroleh dari mana lah? itulah yang kita uh, latih bersama-sama atau belajar bersama-sama untuk mencari angka ini baiklah kita buka alamatnya webnya oleh BKN tadi kita buka dulu kita cari kelas jabatan fungsional ini sebagai contoh kita sebagai tenaga fungsional Uh, tadi ada guru bidan dokter, nah, gitu. Kita coba dulu guru kita tinggal ketik di sini, di kolom cari di sini. Kita ketik guru. Nah, setelah itu akan muncul. Inilah jabatan kita, ada jabatan guru ahli pratama. Guru ahli pratama, nah ini maka ini kita sesuaikan dengan SK kita. Kita SK nya itu guru apa gitu Ini contoh Guru tadi ada guru Ahli Pratama Berapa angkanya Ahli Pratama Jabatan, nama jabatannya adalah Guru, kelas jabatannya Adalah 8 Jadi Kelas jabatan yang kita isikan Di aplikasi atau Form MySup PKN Adalah angka 8 kalau kita guru adalah guru ahli muda. Guru ahli muda adalah yang kita isikan adalah kejabatannya 9. Dan seterusnya. Ahli madya. Guru ahli madya angkanya 11. Ahli utama. Angkanya adalah 13. Ini apabila kita sebagai guru kita coba lagi uh, fungsional yang lain misalnya bidan misalnya kita cari bidan kita ketik aja bidan akhirnya muncul jabatan bidan itu macam-macam ada bidan ahli muda kelas jabatannya angka 9 ada bidan ahli maja Kelas jabatannya adalah 11 Ada bidan Pemula Ada bidan pemula Angka Untuk kelas jabatannya adalah 5 Ada bidan terampil Angkanya 6 Kelas jabatannya 6 Dan Ada bidang mahir Kelas jabatannya adalah 7 itu jika bidan mau mencari tenaga fungsional yang lain lagi misalnya perawat misalnya perawat kita ketik perawat akhirnya muncul perawat terampil kelasnya maaf kelasnya adalah enam kelas jabatannya enam Tadi terus ada perawat mahir jabatan-kelas jabatannya 7 perawat penyelia Ayah ya, penyelia kelas jabatannya adalah 8 dan perawat ahli pertama kelas jabatannya 8 juga ini itu apabila kita ingin mencari Fungsional tenaga, fungsional pegawai, fungsional. Kalau struktural, bagaimana? Struktural, struktural kita cari, misalnya kita ingin mencari struktural camat, misalnya. Nah, maka di sini ada camat itu di lingkungan kecamatan, macam-macam jenis jabatannya, ada administrator kelas jabatannya adalah 12 ada camat lagi di lingkungan kecamatan kelas jabatannya 11 juga alternator namun di sini sekretaris camat kepala bagian OPD itu kelas jabatan 11 itu hanya 2 yaitu 11 dan 12 di kecamatan Lalu bagaimana kalau Kepala Bidang? Kepala Bidang misalnya Iya, Kepala Bidang juga sama Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan Kepala UPTD itu sama Kelas jabatannya adalah 11 Dan 13, ini untuk instansi pusat 13. Ini yang 12 untuk instansi pusat sebagai bidang direktorat, subdirektorat, kalau bidang jabatan dan lainnya. Sampai di sini jelas kalau ini struktural, tadi fungsional, masih ada satu lagi jabatan yaitu jabatan pelaksana yang ada di kantor-kantor itu yaitu pada bagian administrasi pada administrasi umum. Nah, ini ada administrasi umum kelas jabatannya adalah 5. Itu. Jadi, administrasi umum kelas jabatannya adalah 5. Mudah, kita mencari kelas jabatan untuk mengisi di form MySpark. Jadi, untuk mengisi ini, jangan diacak ataupun dikira-kira, namun ini ada pedomannya sesuai dengan website di BKN. Begitu yang bisa kita ajak bersama-sama untuk belajar pengisian di aplikasi atau form MySpark BKN. Mungkin ada kekurangannya. Saya mohon maaf. Demikian tadi, kita sudah memperhatikan langsung, mencari kelas jabatan masing-masing, jabatan di BNSP, jabatan struktural, fungsional, jabatan pelaksana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.